Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Oke okay. Teman-teman terima kasih yang sudah Stay terus, yang sudah nonton terus Channelnya Derosa Auto Dari awal sampai akhir Pokoknya jangan di skip ya Karena kita akan membagikan informasi Seputar stok dan juga promo dari Showroom mobil bekas Ya, Oke okay. Teman-teman kali ini saya main lagi di WTC dan juga kebetulan saya langsung ada di showroomnya Gunawan Autocar ya Betul. Betul sekali dan saya kebetulan hari ini ditemanin dengan staff marketingnya ya atau pengelola showroomnya dengan Mbak uh, Melda Mbak Melda, sehat ya Mbak? Sehat. mantap pokoknya semangat jualan oh ya pasti dong harus Mbak Melda ya pokoknya Mbak Melda ini adalah pengelola showroom yang paling cantik di WTC ya <tuk> berada ya, <tuk> karena semuanya cowok ya betul <tuk> <tuk> karena di sini semuanya cowok jadi cuma Mbak Melda ini yang paling cantik di WTC Serpong khususnya di showroom mobil bekas yang ada di sini oke okay? oke okay, siap siap Mbak Melda kalau boleh tahu, showroom Gunawan AutoCars lokasinya ada di mana? Silakan Mbak dan nomor teleponnya ya. Uh, jadi showroomnya kita lokasinya sesuai, ada di WTC Matahari Serpong BSD. ya Boleh nanti langsung kontak ke saya di 0812-1940-1842. Siap. Ada nomor lagi mungkin yang lain Mbak Ada, boleh. Ada boleh uh, di uh -huh. 0813 1942 7137. Siap, mantap sekali. Nanti izin juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya, oh, Bah. Boleh ya. banget. Siap. Baik. Oke, teman-teman. Nah, Mbak Melda, kalau misalnya teman-teman dari subscribernya Derosa Auto mau beli di showroomnya Gunawan hmm. Autocars, kira-kira benefitnya apa nih, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak. Uh, jadi kalau benefit yang didapat itu banyak iya, banget. Pertama dapat. kita bebas banjir, Betul. bebas tabrakan. Betul. Nah, yang paling utama di sini kita bisa DP minim, data kita bantu. Data dibantu ya, Mbak ya. Pokoknya. sampai deal, pokoknya sampai mobil parkir depan. Iya, mantap banget ya. Jadi memang beli di Autocars ini benefitnya banyak terutama Kenal sama Mbak Melda nih, bener nggak? Boleh, boleh. <laughs> ya, kenal sama Mbak Melda, nanti datanya dibantuin, ya kan? Kalau perlu pada saat kirim mobil, Mbak Melda juga ikut ya, Mbak? Kita siap antar. Siap, kalau gitu. Oke, okay, Mbak Melda, mm -hmm. kalau boleh tahu stok di gunawan AutoCars ada berapa unit, Mbak? Oh, kebetulan baru ada segini sih, Pak. Dua, ini kita ada Mobilio nih, 2017. Oh gitu ya, mm -hmm. ada, ada tiga sama ini ya? Iya, betul. Ada siap. Mobilio, Grand Max, sama Livin siap oke kalau gitu kita akan bahas satu-satu ya mbak ya hmm. mulai dari mobil tahun dan juga promonya apa hmm. ya yuk kita lanjut ke unit pertama nah ini ada mobilio ya mbak ya ya ini mobilio 2017 2017 transmisi transmisinya diametik metik ya, uh -huh. ya kalau boleh tahu kilometernya berapa ya mbak kilometer puluh ribu Kilometernya puluh 90000 teman-teman. Untuk tahun 2017, ya. Jadi masih worth it juga. Transmisinya juga sudah dicek aman, ya, Mbak? Uh, kita udah pengecekan semua, dijamin aman. Dijamin aman, ya. Kaki-kaki semua oke, ya. Kaki-kaki, siap, ya. siap pakai semua. Tinggal siap gas aja, sih. Siap gas, nih, teman-teman, ya. Nah, kilometer tadi puluh 90 90000 ribu. Ribu. Nah, kebetulan juga pajaknya bulan 2 panjang, ya, Mbak, ya. Panjang banget, ini masih 2023, ya. Betul, 2023, ya. 2023. 2023. KTP-nya ini domisili Tangerang Selatan, mm -hmm. plat genap, teman-teman. Ya. Jadi kalau cari Mobilio plat genap ada di Gunawan Autocars ya. Nah, kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa, Mbak? Eh, uh, 180 juta. 180 ya, teman-teman mm -hmm. ya, untuk mobilio tahun 2017, transmisi mm -hmm. Matic. ya. Siap. Boleh, masih bisa nego, Mbak? Kalau mau nego langsung aja datang kesini langsung sambil ya. ngopi bareng. Siap. Nah, kalau misalnya nih saya negoin buat teman-teman di Rosa Auto di angka 175 kira-kira bungkus enggak nih, Mbak? Gas. Gas. <laughs> Gasken ya, Mbak ya. Gasken. Siap. 175 deal pokoknya sama Gunawan Autocars ya untuk mobilio tahun 2017. Betul. 19. Nanti kita siap antar juga. Siap kenapa? antar. Nah, bisa kredit juga, Mbak? Oh, boleh banget. DP-nya kalau untuk DP kita di 30 juta. DP 30 juta, nah, angsurannya? Kalau 5 tahun 4,1, 4 tahun 4,6. Iya, angsurannya 4 tahun 4,6, 5 tahun 4,1. Dengan DP yang sama ya? Iya, betul. Dengan DP 30 juta aja, 30 juta. data nanti kita bantu. Pokoknya siap, Dera? Siap. Kalau mau nego DP, saya tutup mata, silakan langsung ke... Mbak Melda aja ya Bapak tutup mata ya. saya tutup apa <laughs> Pokoknya untuk teman-teman dari Derosa Auto Tadi yang mau nego silahkan langsung kontak Mbak Melda oh. Ya Mbak ya Siap pokoknya ini mobil mulus Dijamin siap pakai Siap ya Oke kita ke unit selanjutnya Mbak Oke Ini ada Daihatsu Grand, Grand Max. Max Unit banyak yang dicari tapi susah nyarinya nih teman-teman Tapi gunawan auto cars dia sudah tersedia langsung ya siap pakai juga ya tahun berapa Mbak? ini tahun 2015 2015 tipenya? tipe 1,3D 1,3D ya hmm. belum power steering ya Mbak ya? Hmm. ya Mbak ya? No, belum nah, untuk Grand Max 13D 2015 belum power steering teman-teman betul ya. Pak nah ini kilometernya berapa ya Mbak? ini kilometer di sepuluh ribu sepuluh ribu masih worth it pokoknya teman-teman pakai ini ya Nah ini kebetulan pajaknya ini plat Tangerang atau serang nih mbak? Plat A ya? Plat A kayaknya serang deh dia. Iya, plat A genap teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya mau beli Grand Max, ya kan? Nah ini ada di gunawan Cars ya. Betul. Betul. ya. Untuk harganya, cash-nya dibanderol berapa mbak? Cash kita bandrol di harga 95 juta. Harga 95 juta? Masih nego teman-teman. Iya, -teman. masih dong ya. nego. Iya, kalau untuk unit-unit di bawah 100 juta, negonya langsung aja teman-teman. Saya enggak berani negoin ya. Saya tutup mata aja. silahkan langsung kritikin aja nih Mbak Melda supaya bisa turun bisa dikasih ya. Siap. Oke. Okay. Untuk paket kreditnya berapa Mbak? Paket kreditnya ini DP-nya enak banget cuma 15 juta aja, 4 ah. tahun 2,6. Oh, enak mantap. banget kan? Iya. DP ceper, angsuran juga ceper. Iya. DP 15 juta angsuran 2,6 juta enam juta 4 tahun 4 tahun sudah dapat mobil Grand Max multifungsi ya Iya ini cocok banget yang buat usaha Silahkan langsung datang aja Iya buat usaha buat antar jemput mm -hmm. Pokoknya buat keluarga Ini muatannya sih banyak banget ya mbak ya Betul pak Betul sekali ya Oke mbak Melda uh, Untuk pajaknya juga masih panjang ya mbak ya Bulan 12, 12 ya 12 Desember ya 12 Desember Pokoknya mantep ya Grand Max 13D tahun 2015 harganya 95 juta nego DP-nya 15 juta angsurannya 2,6 tunggu apa lagi teman-teman ini unit susah nyarinya pokoknya ya cuma ada di Gunawan Autocars ya siap oke kita ke unit selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke unit berikutnya nih ya. Yang suka warna merah atau yang warna merah bagi kalian itu adalah warna favorit, kita ada Nissan Livina ya, Mbak ya. Iya, betul. Betul. Nah, ini Nissan Livina tipenya uh, dia tipe X-Gear 2 baris. Tipe X-Gear 2 baris. baris ya, teman-teman ya. Mm -hmm. Tahun 2000 Tahun 2015. 15. Transmisinya Meta metik teman-teman. nah kalau boleh tahu KM nya berapa Mbak KM nya masih puluh 70000 wah masih puluh 70000 ya masih pokoknya masih worth it juga siap pakai juga metiknya udah dicek aman ya Mbak uh, kita semua udah dicek metiknya aman kaki-kaki oke okay. Kaki-kaki oke okay, ya pokoknya nggak bekas nabrak nggak bekas banjir hmm, pokoknya... betul banget. siap pakai ya siap gas siap pakai pokoknya luncur langsung luncur langsung mantap teman-teman ya <tuh> oke okay. nah harganya dibanderol berapa ya Mbak Oh ini kita bandrol di 120 juta aja. 120 casenya. case-nya ya. Hmm. Masih bisa nego? Tentunya dong. Tentunya ya. Pokoknya datang aja ke Gunawan Auto so, Cars kan. ya di WTC Matahari lantai 5 ya. ya so, ketemu dengan Mbak Melda langsung. Siap ya. Nah, kalau untuk paket kreditnya Mbak boleh diinformasikan. Paket kreditnya kita cuma DP aja 20 juta, angsuran ya. di 3,2 juta. Wah, 3,2? Iya Wah. betul. DP 20 juta aja. Nah, terjangkau nih teman-teman. Iya, Angsuran 3,2 hmm. udah dapat Livina ya. Warnanya favorit lagi warna merah. Benar ya, Pak ya? Nah, merah meriah. Merah meriah gitu. Nah, kebetulan nih teman-teman, ini untuk pajaknya juga masih panjang. Bulan 2 ya. Betul. Betul, pajak masih panjang bulan 2. Ini Jakarta Barat ganjil, teman-teman. Jadi, hmm. untuk yang cari mobil Grand Livina untuk pakai apa namanya yang Jakarta Barat ganjil nah ini ada di gunawan autocars benar ya betul banget Pak gunawan autocars ya siap oke okay. ada lagi mungkin yang stoknya lagi ada di bengkel ya Mbak ya iya yang, yang lain stoknya masih stoknya ada di bengkel lagi... jadi kita betul aja. betul pokoknya mobil yang ada di sini pokoknya udah siap pakai semua betul ya Mbak betul banget Pak tinggal siap pakai hmm. siap luncur aja semuanya siap mantap kalau gitu oke okay. sebelum kita tutup ada mungkin pesan-pesan untuk customer atau di Rosa Auto dan juga calon customernya Gunawan auto Cars Mbak. Silakan yang mau proses kredit dibantuin silakan. Boleh, boleh untuk semua yang lagi cari mobil mau cash atau kredit bisa langsung datang ke Gun's Auto Cars dan buat semuanya boleh subscribe channel Deros Auto. Siap, mantep banget pokoknya ya. <laughs> untuk teman-teman pokoknya datang aja ketemu Mbak Melda nanti dibantuin prosesnya semuanya. Oke ya? siap. Siap. Oke okay, kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah stay dan sudah nonton channelnya Deros Auto. Pokoknya jangan di skip skip, tonton sampai habis karena siapa tahu di akhir ada mobil yang teman-teman cari dengan harga terjangkau. Yang betul banyak. banget. Betul banget. Oke okay, kalau gitu teman-teman jangan lupa subscribe, Channel. dan telepon saya melda mantap ya oke kalau gitu terima kasih banyak wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap tonton terus channelnya desa auto